kenapa harus mandi malam karena saya melihat dengan mata kepala saya sendiri apa saya itu setiap malam mandi alhamdulillah sampai sekarang sehat karena apa? karena air itu terbagi menjadi tiga, ini biar sedikit saya dunungkan jen -jen -jen. air itu terbagi menjadi tiga ada air obat ada air kesegaran, ada air penyakit air obat itu antara jam 11 jam 12 jam 1 jam 2 sampai jam 3 itu air obat ada air kesegaran dia bukan obat dan juga bukan penyakit antara jam 4 sampai jam 4 jam 4 pagi sampai jam 4 sore ada air penyakit itu antara jam 5 sore sampai jam 10 malam jadi insyaallah kalau jaringan lakukan mandi malam ini malah nanti menyehatkan insyaallah dan kenapa harus sholat malam? Karena memang ketika kita berdoa itu harus tahu tentang adab-adabnya Salah satunya ketika kita meminta harus tahu waktunya Yaitu malam ketika orang-orang tidur kita berdoa atau sholat Yang kedua jadi setelah mandi setelah itu sholat malam Dan yang ketiga harus dengan menggunakan wasilah jadi wasilah yang utama Kita ketika menuju ke Allah Itu harus lewat Rasulullah, Rasulullah. Dan yang keempat Harus dengan memanggil nama-nama yang baik Jadi kalau meminta Jangan langsung meminta Tapi memanggil dulu dengan nama yang baik, Yaitu dengan menggunakan asfauhus, husna. Ini wajib dilaksanakan untuk, untuk santri Dan untuk yang Keempat kalinya Harus Mau mengikuti semua aturan dan peraturan yang ada di pada bukan ini wajib untuk dilaksanakan. Maka oleh sebab itu perlu untuk dikukuhkan struktur pengurusannya. Karena bagaimana akan nanti ketika ada yang menasihati tidak timbul permasalahan. Karena sudah menjadi kewajibannya dan menjadi tanggung jawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kukuhkan untuk struktur pengurusan santri, insya Allah ini menjadi tanggung jawab jaringan semua dan semoga yang saya berikan amanah ini bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya niat karena Allah. Minyar alamin bahwa struktur pengurus santri Padepokan Nurjati Solawasiriala Juni, saya kukuhkan malam ini. Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim